Assalamualaikum mas bro dan mbak bro Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja Amin Sekian aku bahas tentang Gebetan Anyar Ciri-ciri Wong -ciri di Gebetan Anyar Gie Nah Apa sih maca ini buku? ya, ya, apa ibu, macam-macam jawa, don mang, Ih, gila nih! Ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, Iya aku melengguy man, iya aku itu. Ah, uh, Wis macam-macam pikirane kurangnya ada. Tapi aslinya cowok kue bingung, ne Wis duwe nomor gebetan anjare, are ngechat apa, bingung ngamaline ke privé. Contoh hmm. nulis apa sih ya? cara gula cool, apa ya? Salah salah salah salah Good morning cantik Oh iya aku lagi saksa inggris Sop-sopan inggris Salah salah salah salah Hai sayang <laughs> Gila nih Mulah Ngantek kewet dan dewek Hahaha <laughs> Ya apa rajal? Ya mesti iyalah Aku sebelah alami kok Nah itulah realita cowok bercinta Maturubun sing sampun mirsani video, kolok ampun, kesupen like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Thank you, maturubun. Matur sukma, dah.